Hello, villages budiman yang di rumah aja. Kali ini kita akan bahas soal cari bills dengan cepet langsung jadi sultan. Eh, enggak sih, ini cara yang lagi ngetren nih. Jadi cari bills dengan gampang. Ini kita mau coba ini. Nah, ini dalam 10 menit, kita dapat berapa? Ntar kita hitung-hitung. Oke. Okay? Oke, sekarang kita mulai. Awalnya kita harus setiain tempat kosong di rumah kita. Nah, usahain rumah kalian udah ada tambahan ruangan ya, paling nggak satu. Atau kalau nggak ada, ya bisa aja sih ntar keluar rumah. Nah, caranya, nanti kita butuh yang kalian butuhin itu dua meja sama satu barang yang bisa dijual, lumayan oke okay harganya kalau di shop gitu ini kita pakainya syaratnya itu ada dua meja yang satu ukuran dua kali dua dua kotak kali dua kotak yang satunya itu meja dua kali satu ukurannya nah ini kita pakai dua meja ini nah barangnya yang ini yang dalam praktek ini dalam video ini kita pakainya Great White Shop model nah itu kalau dijual di shop itu harganya 45.000 Nah jadi kayaknya ini yang, yang paling gede ya. itu. nah itu tuh barangnya itu nah itu tempatin kayak gini ya guys ya ini tempatin kayak gini terus Oke okay. Tahu kan tadi masuknya ke editor tadi nanti masuknya pakai editor yang pencet arrow bawah itu di joypad kalian yang kiri itu pencet paling bawah. Nah ini kita hitung 10 menit ya bu. Mulai dari dua lebih 20 menit. Oke, okay. ini kita mulai. Nah udah dua lebih 20 menit. Nanti kelarnya jam dua lebih 30 menit. Nah, caranya kayak gini bu. Nah itu pencet L. Nanti biar bisa select mejanya, nah itu tempatin barangnya itu ada merah-merah gitu nah, sampai barang kalian itu muter muter sendiri, rotate sendiri nah itu, rotate kayak gitu oke, paham ya nah ini kalau jadi terus keluar ke ruangan satunya, atau keluar rumah terus langsung balik lagi nah pas kita masuk, nah udah jadi 4 kan dari satu jadi empat masuk editor lagi buat ngambilnya nah, masukin ke storage jadi nah ini kalau kalian nggak kan pindah nanti harus ngulang lagi kayak gitu terus butuh untuk ngatur lagi nah, biar enggak ngulang lagi itu sebelum pindah ruangan itu pinggirin dulu yang ada ikannya itu yang ada barang yang mau dijual itu nah, baru bisa gitu lagi nah ini kita coba lagi terus nah ini kita cepetin ya bro biar cepet cepetin dalam 10 menit nanti kita dapat berapa oke okay. oke okay, ini udah mau kelar ambil 2.30 jam 2 lebih 30 menit jadi ambil 10 menit ini kita dapatnya akhirnya 30 item nah itu udah 2.30 pm jadi kita cek di storage ada 30 oke okay. itu lebih satu itu stok aja di storage 30 dalam sesi 10 menit. Oke, nah ini coba kita hitung-hitung. Kalau 10 menit dapat 30, ya kan? 30 berarti itu kalau dijual jadinya 1.350.000 bers per 10 menit nih. Nah, kalau kita terus lakuin itu dalam 1 jam tuh dapat 8.100.000 bels terus kalau kita terus main dalam empat jam playing time kalian itu empat jam itu dapat 32 juta ribu bels nah terus kalau dalam sehari kalian main full 24 jam dapatnya itu 194 juta ribu bels bayangin itu masuk di dalam sehari itu kalau main normal itu dapat berapa sehari? juta ya udah ngos-ngosan, tuh Nah, ini kita coba tadi hasilnya 10 menit tadi kita jual langsung di shop. Itu dapat berapa? Benar enggak? 1.350.000 bells itu tadi. Di kantong dari kosong, dari nol tuh di kantong tuh bellsnya Nah, ini kita jual. Oh, berapa tuh? beneran enggak no? no, 1 1,01.350.000 1 juta 350.000 enak bro kalau sejam tadi segitu 24 4 jam segitu bro. Takjir, bro. nah ini tuh glitch ya bro jadi ntar kalau udah di masih bisa apa enggak ya itu enggak tahu ya jadi mumpung masih gini ya, silahkan kalau mau dicoba nyetok dulu kalau udah nggak bisa ya biar biarnanya so, gitu. Bro. Oke, gitu. Jangan lupa tiga barang. Satunya meja dua kali dua, terus meja dua kali satu sama barang yang mau dijual. Nah, barang ini harus yang bisa ditaruh di meja dan ukurannya dua kali satu yang bisa itu bro. Yang lainnya belum bisa udah gitu aja karena udah semua silahkan dicoba jangan lupa like and subscribe channel kita ini bro Oke okay, see you